Tutorial ngidupin mobil Avanza Veloz 1.5 cek Jadi di sini ada remotenya hmm. dan remotenya itu nggak bisa jauh-jauh ya. Terus langsung aja kita pencet. Terus, sebelum kita pencet, jadi nah, terlebih dahulu kita tahan kopling, terus barulah kita pencet. Nanti dia bakalan hidup dengan sendirinya mesinnya guys. Nah di sini ada interiornya, TV-nya juga sudah dari Toyota. Nah, interiornya sudah bagus sekali. Pokoknya keren lah dalamnya udahan enggak kayak yang sebelumnya dan lampu LED-nya juga udah warna putih di speedonya terus uh, tempat duduknya juga udah longgar nggak terlalu mepet dan di belakang juga udah sedikit sudah sedikit luas ya kalau untuk yang belakang kan ya, dan juga kursinya belakang itu bisa dilipat satu-satu dia nggak kayak yang 2011 ke bawah itu kan masih jadi satu yang kursi nomor tiganya nah di sini kita turun kopling dulu terus kita langsung saja coba jalanin di sini e, mobilnya masih baru jadi ya, karena masih baru jadi masih sangat lembut sekali koplingnya dan juga masih enak semua kaki-kakinya coba kita jalan oke nah di sini sudah jalan nah di sini juga e, speedo untuk bensinnya juga udah digital ya dia ya untuk speedo kilometernya juga udah digital terus ada ekornya juga terus uh, dia udah bisa ngat ganti uh, musik melalui setirnya tuh udah ada melalui stir jadi nggak perlu lagi kita mencet mencet jadi tinggal ngatur volume untuk ganti musik bisa langsung dari situ oke okay, jadi di sini uh, dashboard depannya juga udah elegan banget lah ya keren lah pokoknya Nah itu tempat AC nya juga udah digital dia uh, Dia udah hampir sama kayak Ini Innova yang tahun 2012 2016 ya kalau nggak salah ya Eh 2016 2012 kayaknya 2012 sini gue habis beli nasi uduk ya buat sarapan nah itu dia ini dia tv nya udah dari toyota juga dan di sini jalan corpria bagi orang benar lampung pasti tahu jalan ini kok people <laughs> keep